Ya, teman-teman, kita akan body stretching. ya Semuanya gerakannya pelan-pelan dan sambil olah nafas relaksasi. Olah nafas relaksasi itu tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kuat 12 detik, 12 detik, buangnya juga 12 detik. Jadi namanya sebenarnya water breathing. Kalau udah belajar yang autonomic nervous system, ada water breathing, ada coffee breathing, ada whiskey breathing. Water breathing itu tarik dan buang jumlahnya sama. Jadi kalau nariknya 5 detik, buangnya 5 detik. Tapi makin lama harus makin bisa panjang. Ya. Maka kita latihan olah nafas, lama-lama tarik tarik panjang, buangnya pelan-pelan. Tarik hidung, buangnya hidung. Ya. Kalau Wim kan tarik hidung, buang mulut. Nah, sekarang tarik hidung, buang hidung. Mulutnya dipakai tersenyum kalau bisa tersenyum ya. Tanggal tua, tahun baru nggak bisa kemana-mana. Pokoknya mulut tersenyum aja ya. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat hidung. Semua gerakannya pelan-pelan ya. Jadi misalnya nanti kita satu dua bukan ya. Tarik nafas pelan-pelan. Jadi saya akan terangkan gerakan-gerakannya dulu. Nanti nggak pakai menerangkan hari ini ya. Langsung nyambung terus semua gerakan. Jadi ngelihat ikutin, ngelihat ikutin ya. Jadi, hari ini beda sama yang udah berapa bulan sebelumnya. Tiap kali pindah gerakan, saya kasih aba-aba. Sekarang saya kasih penjelasan dulu apa yang mau kita lakukan. Habis itu kita langsung mulai ya. Kalau di tengah jalan, ingat gerakan baru ya. Nanti saya nyambung aja ya. Yang pasti kita stretching dulu. Stretching itu tarik nafas pelan-pelan satu, dua, tiga, empat, lima, enam tangan ketemu di atas tarik ke atas masih tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas sampai nafasnya habis sampai badan kayak mau keangkat lalu buang nafas pelan pelan tangan diturunkan pelan pelan pelan pelan pelan pelan kita lakukan itu nanti beberapa kali namanya body stretching ini di stretch ya nah setelah itu nanti kita tarik nafas ya ganti bungkuk badan jadi saya akan turunkan sedikit dulu, ya. Tarik nafas pelan-pelan, ya. Tangan ke atas pelan-pelan sepelan mungkin. Tarik nafasnya, sudah sampai habis, tentok. Lalu buang nafas pelan-pelan. Badan diturunkan, buang nafas, buang nafas pelan-pelan sampai tangan. Kalau bisa menyentuh jempol bagus. Kalau bahkan nanti lama-lama ini bisa tangannya, telapaknya. Tapi jangan dipaksakan, ya. Semua gerakan jangan dipaksakan. Ya, sekarang persiapannya itu masalah lemes lemasin badan dulu karena ada yang kalau nggak dilemas-lemasin uh, badan bisa kram. Jadi nanti diturunkan sampai nah, ya yang kuat segini-segini boleh begini, boleh sampai begini. Ya, saya lima jari sudah bisa nempel lantai. Ya, tapi jangan nanti kalau yang belum pernah ah ya nanti terus tarik nafas lagi pelan-pelan pindah kaki sebelahnya. Ya, ini jadi. Nanti gerakannya akan sambung-sambung, ya. Nanti ada gerakan berikutnya adalah tarik nafas pelan-pelan kayak ginggong, atau kayak tai chi terserah nyebutnya apa orang, -orang ginggong, tapi wim Hof juga melakukan hal ini, John kabat juga melakukan hal ini. Kita kayak orang menari, ya. Jadi menikmati nafasnya, tarik pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Namanya kalau John kabat bilang mindfulness, ya penghayatan. Jadi tarik nafas dari mulai dari sini tarik nafas pelan-pelan tangan bawa ke samping seperti pohon melambat kalau udah sering nanti bisa tutup mata kalau sekarang sambil liatin uh, videonya kamera buang nafas jadi satu kali begini satu kali tarik nafas ya nanti kalau misalnya teman-teman lihat saya baru sampai di tengah nafasnya udah habis ya berarti nanti iramannya bakal beda ya tapi saya akan mencoba untuk ya. 8, buang nafas ya. nanti nyambung. Kemana lagi kita gerakan sambil latihan otot paha ini pun juga paha tanpa sadar. Ya, kita, kan, kita melatih ya, pegel sekali kalau nggak biasa ya. Terus nanti tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas ya. Sebentar, maaf uh, yang tadi begini ya. Terus yang naik turun, sorry, tarik nafas. Buang nafas, ya. Naik turun, buang nafas. Gerakan leher yang paling gampang, ya. Nanti urutannya kita dari uh, ini, ini, ini, enggak urut, ya. Nanti urutannya, begitu kita mulai berurut. <tuh> Semua gerakan hari ini kita sambil berdiri nggak panjang ya terakhir nggak pakai gerakan waktu diem keseimbangan ya. Nah nanti ada gerakan yang teman-teman bebas gitu ya antar gerakan ya dari pindah-pindah yang begini mau posisi namanya posisi pahlawan posisi pahlawan itu kita ini tangan lurus ya lurus kalau capek turun sedikit ya nanti begini namanya posisi pahlawan ya dalam posisi diem nanti ada ada diem ya ada beberapa posisi yang kita nanti nggak bergerak diem tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan selalu pokoknya selama 10-15 menit tarik nafas buang nafas pelan-pelan tarik jumlahnya sama ya nah perpindahan gerakan itu teman-teman nggak -teman usah ikutin apa pokoknya se, seluasnya aja anggap aja orang menari ya misalnya pas pergantian posisi gitu ya karena nanti kita nggak pakai aba-aba ini namanya posisi uh, rawan ya baru ini terakhir ya kalau sudah keseimbangan berarti terakhir keseimbangan itu kakinya ditaruh di atas lutut Nah kalau sudah begini lebihtan tidak mau selesai ya. begini tangan ditentangkan yang nggak bisa cari kursi supaya nanti nggak jatuh ya ditertentangkan udah imbang nanti bawa ke depan bawa ke depan udah imbang nggak jatuh juga bawa ke atas lurus jadi, tangannya begini, lurus ke atas. Kalau nggak bisa, ya begini dulu aja. Ya. Kalau misalnya goyang-goyang, ya udah begini aja terus. Ya, goyang-goyang begini aja terus. Ya, nggak usah ikut di ke atas. Ya. Begini pun nggak bisa, pegang kursi lepas lagi, pegang lagi, lepas lagi. Ya. Itu nanti sebagai penutup, sebagai penutup uh, gerakan. Ya. Leher, nah nanti kalau leher, kita akan mulai juga sembarangan dengan. dengan setelah stretching leher, lehernya kita tarik nafas, itu kita mulai dari tunduk kepala, buang nafas, tarik nafas pelan-pelan, itu kepala diangkat, buang nafas pelan-pelan, nanti kepala ditundukkan, ya. Nah saya tidak ngasih abah-abah, jadi langsung praktek abah-abahnya sekarang di rekaman ini, ya nanti setelah tarik nafas lepas nafas pertama kepala ke atas terus turun ke bawah beberapa kali beberapa kali mungkin nanti pas pergantian aja saya mungkin beri bilang ya ganti ganti gaya gitu lalu tarik nafas ganti kepala ke samping ini pelan ya jadi tarik nafas pelan pelan tarik nafas pelan pelan sampai posisi sini buang nafas pelan pelan masih posisi seperti ini. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Kepala kembali ke tengah. Terus ke bawah. Buang nafas. Masih buang nafas. Tarik nafas lagi. Baru kepala ke depan. Baru kepala ke leher. Buang nafas habis. Tarik nafas lagi. Jadi semuanya gerakannya pelan-pelan. Pertama nikmati nafas. Kedua nikmati gerakan. Yang ketiga kalau mencoba adalah membayangkan, misalnya gini. Posisinya pas lagi, tarik nafas, angkat atas kepala, nikmati nafas, pelan-pelan gerakannya. Nah, ini yang ditarikkan tulang belakang. Anda boleh bayangin tulang belakangnya merenggang. Ya, yang sarafnya kejepit, membayangkan saraf yang kejepit lepas. Ya, boleh membayangkan boleh doa juga boleh gitu ya saraf saya lepas lepas lepas semua saraf kejepit lepas dalam nama Tuhan lepas boleh ya mau doa boleh dalam hati boleh ya, mau teriak juga boleh kan saya nggak dengar <guluh> jadi sambil doa boleh sambil bayangin boleh ya mana yang mau di stretching ya jadi nggak banyak hari ini gerakannya tapi satu gerakan kita beberapa kali ya kita mulai Uh, jadi saya nggak bilang satu dua tarik napas satu dua enggak ya kita pakai musik aja biar nyaman. <tuh> nya kami buka, buang nafas yang ditutup. Waktu kita tarik nafas, kita turun badan. Waktu buang nafas. dan kita diam di posisi bahwa posisi pahlawan tapi tangan sebaliknya Tadi lupa ngajarin satu gerakan ya, yang kalau sudah ikut beberapa kali tahu yang saya sebut dengan gerakan pesawat terbang ya. Ini kita lanjutkan ya. Ini masih kompilasi yang dengan tangan, dengan berdiri ya. Bisa dimulai dengan buang nafas lega, ya <tuh> lalu kita tarik nafas, itu kaki ke belakang, tarik nafas kaki ke belakang buang nafas kaki ke depan ya, kalau yang nggak bisa nafas panjang ya tentunya tarik nafas buang nafas tapi kita semuanya dalam gerakan seperti meditasi ya tariknya pelan-pelan tarik nafas tarik nafas terus sampai posisi seperti pesawat terbang ya yang umur usia mau jatuh pegangan kursi ya dari kursi sebelahnya untuk gerakan-gerakan berdirinya sampai kita bisa seperti pesawat terbang lalu buang nafas kaki ke depan nanti kita bisa kombinasi juga tarik nafasnya jadi kalau tarik nafas ganti ke samping ya. ini butuh keseimbangan maka latihan keseimbangan migran vertigo akan susah tapi begitu bisa berarti sembuh ya semua keseimbangan akan menyembuhkan migran dan vertigo ya. buang tarik nafas buang nafas bisa kembali ke samping tarik nafas ke belakang buang nafas ke depan ya kita tambah uh, yang ini ya kita tarik nafas pelan pelan buang nafas pelan pelan Soalnya kita lakukan dengan penghayatan tekan pesawat terbang ke Apa bisa kaki bisa cari tembok untuk bersandar cari tembok untuk bersandar kaki maju satu langkah turunkan pelan-pelan kalau bisa ini sampai horizontal lalu tangan ke depan tahan sekuatnya mau dua detik satu menit 2 menit 3 menit terserah tapi begitu kakinya pegal nggak kuat segera kembali diangkat lagi ya selesai ya tapi yang sudah ikut berkali-kali maka tanpa bersender. Kali ini sekuatnya. Jadi nanti jangan ikutin saya ya. Kalau kakinya udah pegel, udah gemeter ya jangan ya. Nah, yang penting ini salah. Ya, apa salahnya? Lutut maju ke depan, jangan. Pantat yang ke belakang. Jadi kalau ini kakinya tetap lurus. Ya, miring sedikit enggak apa-apa, tapi cenderung lurus. So, kalau begini nanti lututnya sakit. Kita mau muatin otot paha tanpa membebani lutut. Ya. Nah, begini tahan sekuat mungkin. Kuatnya berapa masing-masing ya? betul nggak kuat berdiri daripada nanti jatuh. Ya, sekuatnya saja. Kakinya dilemasin dulu. Kita sebagai tahun apalagi diabetes dan tiap hari minum kopi kadang 2 tiga gelas maka kekurangan uh, masa tulang ya tapi sekarang sudah normal dengan ya, kombinasi kaliumnya makan pisang kalsiumnya air kelapa berjemur jam 10 tambah olahraga terus umur di atas 60 atau di atas lima kadang kebanyakan lemaknya kebanyakan ototnya kurang ya maka dulu saya beratnya 76 puluh kilo sekarang 61,3 puluh kilo ya terakhir tadi pagi nimbang. ya saya stabil di enam dua enam empat selama 10 tahun terakhir sejak pola makan saya betulin maka lemaknya total lemak saya hanya 22 persen banyak orang di atas tiga puluh tapi ketika berat badannya 62, 64, berat badan tidak turun dan juga tidak naik, yang berubah komposisinya, jadi lemaknya berkurang tapi ototnya nambah, ototnya nambah itu penting nambahin otot, ya dengan olahraga otot. Kalau mau keker, ya bodybuilding, ya kan? kan kita nggak mau keker, kita mau sehat. Maka cukup gerakan pelan-pelan tadi, otot pegel, badan pegel semuanya. Kalau yang nggak biasa, pegel itu biasa. Kalau besok pegel. Ah, besok kita ganti gerakan aja, kita sambil tidur. Ya, nanti kalau udah lama-lama ya kombinasikan. Makalah selama ini kita gabung semuanya, posisi tidur, posisi berdiri, tapi sekarang kita pecah-pecah supaya nggak terlalu lama. Oke, terima kasih. Saya stop rekamannya dulu ya.